Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar manapun kalian berada Selamat sore, selamat berjumpa dan bergabung kembali bersama Bang Mimin tentunya di my youtube channel Diva TV Bang mendoakan untuk kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Namun sebelumnya jangan lupa kalian mendukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya para sahabat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 Yang mana tentunya mereka sama-sama mengunggah sebuah postingan foto Abang Bilar Yang bersama Amabel, persahabat yang ini cute banget Tentunya Abang Bilar dan Leslie Kejora ini tentunya bareng nih bersama Tentunya mengunggah sebuah postingan foto cute yang sama juga nih persahabat ya Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh Abang Bilar dan Leslie Kejora Kita lihat aja nih Tentunya, Bang Bila menuliskan sebuah kalimat caption di situ, mengatakan kebayangkan ntar ama anak sendiri gimana, Duh cute banget nih para sahabat ya." Lesti Kejora pun di situ menuliskan sebuah kalimat caption juga dikatakan, "Usah oh, yang bunda maaf ya, Kak, eh, enak anaknya diakuin dulu, katanya ya, WKWK -WK, kata dedek Lesti itu para sahabat ya diakuin dulu, katanya ama bilnya mudah-mudahan saja." tentunya kita doakan secepatnya Leslie dan Bilar bisa melangsungkan acara pernikahan dan tentunya memberikan Leslie Junior untuk para fans Leslie khususnya sahabat ya dan selanjutnya kita lihat juga nih di sini ada unggahan dari akun Instagramnya Ayah Kejora nih sahabat ya tentunya spesial banget Ayah Kejora mendapatkan hadiah spesial banget nih tentunya kue Ulang tahun dari Koko Chris Bastian Pak Sabat, ya. Ada sebuah kalimat juga di situ Happy birthday Bapak Endang Mulyana Tuh cute banget nih Mudah-mudahan saja kita doakan buat ayah kejuara Selalu diberikan kesehatan, keberkahan Dan tentunya barokah Amin Ya Robbal Alamin Postingan tersebut juga tentunya telah di-repost oleh akun Instagram Yurnawati Angelo 16 Yang mana disitu sebuah kalimat caption juga Kue dari Koko Kris Bastian buat Ayah Kejora, happy birthday Ayah, amin. Tentunya bersahabatnya dukungan dari fans juga sungguh luar biasa banget nih. Yang selalu mensupport, mendoakan buat keluarga, leslar tentunya. Selanjutnya para sahabat kita lihat, di sini ada unggahan juga ya, tentunya info spesial buat kita, bahwa jangan sampai lupa. Menyaksikan sinetron jodoh Wasiat Bapak-bapak kedua persahabat ya yang tayang setiap hari di Antv tentunya jam 9 malam. Kita dukung buat karya-karya idola kesayangan kita persahabat ya. Tentunya selalu support, selalu mendukung buat karya dari Lesti dan Rizky Milar Kegabar berikutnya kita mendapatkan info spesial soal Lida nanti malam. Bersahabatnya ini langsung dari Ibu Harsiwi Ahmad. Kita lihat di akun Instagram pribadinya. Ibu Harsiwi mengunggah sebuah postingan bahwa jangan sampai lupa saksikan malam hari ini bakal hadir. konser Lida 2021 Top 21 Group 2 sahabat ya tentunya di situ pesertanya ada Dr. Iqbal nih yang pecinta Dr. Iqbal tentunya tahu persahabat ya pasti nonton nih tapi disayangkan persahabat malam hari ini tentunya idola kita lesti dan Rizky Bilar tidak tampil para sahabat ya dalam sebuah caption yang dituliskan di situ untuk curi ada Bunda Inul Natalia Dr. Dorial King Nasar Papa Fildan dan Devriko Audi persahabat ya nama lesti tidak tercantum dan juga untuk host-hostnya juga di sini ada Gilang Dirga, Irfan Hakim, Rara Lida dan Ruben Onsu serta Jirayut. Abang Bilar pun tidak tercantum bersahabat ya malam hari ini tentunya idola kita libur. Mudah-mudahan saja besok malam ada kejutan buat kita semua para fans. Dalam postingan tersebut tentunya banyak sekali tanggapan dan respon juga nih dari para fans ya, ya Ini dari akun Instagram. Hermi underscore 1707 mengatakan dalam kolom komentar, ibu sih pengennya dedek setiap malam yang jadi juri di Lida, tuh persahabat ya, pengennya tentunya Leslie kejora setiap hari menjadi juri di acara Lida, persahabat ya, doakan saja mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia, kejutan spesial dari idola kesayangan kita kabar selanjutnya para sahabat kita lihat juga tentunya ini ada unggahan yang lebih spesial banget nih tentunya baru terposting banget nih para sahabat ya Tangan Abang Gilar menggenggam erat tentunya tangan dari Abel para sahabat ya Duyut banget nih berasa memegang tangan anak sendiri aja nih para sahabat ya digandeng ayahnya nih <laughs> Tentunya wajahnya mirip banget sama Leslie Kejora nih. Tentunya kita doakan saja secepatnya kita tentunya mendapatkan kabar baik dari idola kita ini. Dan tentunya mudah-mudahan segera dipersatukan dan mempunyai lensa Junior juni ya. Dan ke selanjutnya para sahabatnya ada unggahan terbaru dari live-nya Bang Moreno nih para sahabat ya. Di situ kita lihat Bang Moreno sedang makan ya para sahabat ya. Yang kita membuat bahagia tentunya ada sebuah kalimat komentar. Ya. Kemudian di situ tentunya ada sebuah kalimat komentar, ada suara kak Bilar dan ada deh katanya persahabat ya. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan cedukan vitamin sore hari ini. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kabar bahagia persahabat ya. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Mungkin info informasi di sore hari Bagi tanggapan kalian setelah kamu komentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.